Dalam sebuah kompetisi termasuk sepak bola, trofi merupakan sebuah tanda keberhasilan, kehormatan, sekaligus kebanggaan. Hampir semua tim ataupun klub menambahkan untuk mengoleksi trofi-trofi bergengsi di lemarinya. Namun, bagaimana jadinya jika trofi yang sudah dengan susah payah didapatkan malah menjadi rusak atau bahkan hancur? Dan kali ini kita telah merangkum beberapa trofi yang rusak, mulai dari terbakar. Jatuh hingga terlindas setelah berhasil dimenangkan. Compeano Paulista 2009 Corinthians yang saat itu diperkuat oleh Ronaldo Nazario berhasil menjuari Compeonato Paulista pada tahun 2009. Dalam perayaan juara itu, ada momen di mana beberapa orang yang membawa piala diangkat menggunakan skylift. Dalam perayaan tersebut tidak ketinggalan juga ada pesta konfeti dan kembang api. Namun sialnya, ternyata banyak kertas dari konfeti tersebut yang menyangkut di trofi. Dan lebih sialnya lagi, kertas tersebut tersebar oleh kembang api dan membuat kertas yang tersangkut di trofi terbakar. Dengan panik trofi pun dilempar dalam keadaan terbakar. Namun beruntung, api dapat segera dipadamkan tanpa menimbulkan cedera serius. Eredivisie 2013 Bentuk trofi Eredivisie yang mirip Seperti trofi Bundesliga Yang mana nampak seperti piring Membuatnya harus diberi penyangga Untuk bisa dipajang Pada tahun 2013 Ayak berhasil menjuarai Eredivisie Namun dibalik rasa gembira mereka Rupanya Dele Blin sudah tidak bisa Menahan tangan usilnya Untuk memegang piala tersebut Namun sialnya Tindakan Blin saat itu membuat trofi yang sedang dipajang jatuh dari penyangganya. Ia pun hanya bisa cengir cengir sambil menahan malu dan rasa bersalah. Oh Ere Divisi 2011 Sebelumnya Ajak juga pernah mengalami insiden dengan trofi, yaitu tahun 2011, dimana saat itu Ayak sedang menggelar parade kemenangan. Martins Ketelenburg tidak sengaja menjatuhkan piala dari atas bus hingga menggelinding ke jalanan. Beruntung trofi tersebut tidak sampai terinjak atau terlindas bus. Sebenarnya tahun 2012 juga ajak hampir mendapat kembali insiden dengan trofi mereka. Saat itu Jan Vertonghen yang tengah diwawancara hampir saja menginjak trofi yang jatuh di dekatnya. Premier League 2018 Manchester City yang berhasil keluar sebagai kampiun Premier League 2018 sedang merayakan keberhasilan mereka sebelum penyerahan trofi. Namun karena terlalu asik merayakan keberhasilan bersama teman-temannya, Zincsen tak sengaja menyenggol trofi dengan badannya hingga jatuh ke tanah. Ekspresi wajahnya saat itu tentu menunjukkan rasa bersalah. Copa del Rey 2011. Dari beberapa list di atas, kejadian ini adalah yang paling unik dan banyak dikenang. Real Madrid yang melakukan parade usai memenangkan Copa del Rey 2011, mengalami kejadian unik di mana trofi yang mereka arak terjatuh hingga terlindas bus, dan pelakunya adalah sang kapten Sergio Ramos. Padahal trofi tersebut merupakan trofi Copa del Rey pertama mereka sejak tahun 1993, di mana mereka tidak bisa mendapatkannya dalam waktu kurang lebih 17 tahun to yeah.